kita menemui customer yang model-model bilangnya gini pak biasanya driver sebelumnya bisa nah itulah yang jadi kebiasaan atau jawaban sakti dari si customer mungkin di satu sisi ini akan menjadi sebuah dilema ya atau mungkin hal yang kurang menguntungkan bagi teman-teman yang akunnya akun gusen terutama untuk membawa barang-barang yang besar atau yang berat ya Kadang, kadang kita bawa barangnya enteng tapi besar seperti kayak kita bawa bubble wrap bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel Sisi sing penilih apa kabar teman-teman semoga teman-teman dalam keadaan sehat dalam keadaan bahagia dan dilancarkan ordernya oke teman-teman setelah sekian lama saya enggak bikin konten ya kali ini saya akan memberikan informasi terbaru dari aplikasi copartner yaitu mengenai kusen multi delivery atau kusen multi pengiriman ya. Jadi ada fitur baru yaitu kusen multi delivery. Nah, sebelum masuk ke informasinya seperti biasa untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini jangan lupa di subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan informasi terbaru dan terupdate dari channel siji sing oke teman-teman sekarang kita lanjut ke pembahasannya mengenai gusen multi delivery ya jadi teman-teman mungkin hari ini atau mungkin di kota-kota lain sudah dirilis ya atau diluncurkan tapi untuk kota solo pada hari ini kita dapat pesan blast di aplikasi Co partner mengenai fitur atau diluncurkannya fitur baru atau layanan baru berupa fitur gusen multi delivery Kusen multi delivery atau multi pengiriman artinya teman-teman saat mendapatkan order kusen multi delivery, kita akan mendapatkan orderan kusen dengan tujuan lebih dari satu. Ya, nah, di sini pelanggan bisa melakukan order dengan pengantaran hingga lima titik pengantaran, artinya teman-teman akan mengantarkan ke lima tujuan yang berbeda. Nah, kusen multi delivery ini diluncurkan secara bertahap ya teman-teman ya jadi mungkin di sisi aplikasi customer mungkin ada yang sudah bisa melakukan namun ada juga yang belum ya tergantung sudah di update atau belum di aplikasi gojek customer yang pertama adalah teman-teman akan mendapatkan pendapatan tambahan sebesar 800 rupiah untuk setiap titik tambahan artinya jika teman-teman mendapatkan order kusen multi delivery dengan lima titik pengantaran, artinya teman-teman akan mendapatkan empat kali pendapatan tambahan jadi empat kali 800 atau sebesar 3200 ribu nah, untuk masalah poin ya, masalah poin teman-teman akan mendapatkan poin sebesar 200 poin ya untuk poinnya untuk kusen multi delivery ini. untuk pendapatan ongkirnya akan dihitung dari titik pengambilan hingga titik pengantaran ya teman-teman ya artinya akan dijumlah secara total artinya jika misal contoh teman-teman dapat orderan dari titik A kemudian tujuannya ada titik B dan titik C dan titik D ada tiga, tiga tujuan ya teman-teman ya tiga tujuan artinya jika titik A ke titik B sejarak 5 kilo kemudian untuk dari B ke C kemudian 3 kilo dan dari C ke D se jauh 2 kilo artinya teman teman mendapatkan ongkir sejauh sepuluh nah, kilometer ditambah lagi pendapatan tambahan sebesar 800 rupiah per titik tambahan jadi jika contoh, tadi saya contohkan tiga lokasi lokasi pengantaran titik b c d karena titik a adalah titik pengambilan ya kita, kita, kita, kita, kita, kita titik a adalah titik pengambilan maka titik pengantaran adalah b c d Nah, dari pendapatan normal 10 km, kita akan mendapatkan tambahan dua kali: titik tambahan nah, (titik C) dan titik D, itu sebagai titik tambahan. Jadi, akan mendapatkan tambahan sebesar 1.600. Nah, untuk menjalankan orderan kusen multi-delivery ini, teman-teman, seperti biasa, saat mendapatkan orderan ini, cuman kita pengantarannya yang berbeda-beda ya. Karena pengantar kita ada beberapa titik pengantaran. Jadi teknisnya sama, kita menuju titik penjemputan, kemudian mengambil barangnya dan mengantarkan sesuai urutan ya. Disarankan kita mengantarkannya sesuai urutan ya, teman-teman ya. Kecuali ada penerima yang tidak bisa ditemukan atau tidak bisa dihubungi atau belum bisa diterima oleh penerima, maka kita bisa melanjutkan ke pengantaran selanjutnya. Bisa gunakan opsi tunda ya. Jadi, orderan kita tunda, kita lanjutkan ke pengantaran di titik selanjutnya. Nah, kemudian setelah kita sampai titik akhir penyelesaian, namun masih ada satu order yang tertunda, kita bisa mengantarkan ulang ya, teman-teman. Ya, kita antarkan ulang ke lokasi yang sebelumnya. Disitu ada fitur kembalikan paket ya, teman-teman. Teman-teman ya, bisa mengembalikan paketnya kita serahkan ke pengirim dan kita foto barangnya dan kita masukkan nama penerima yang siapa dan kita selesaikan untuk pengantar kurang menguntungkan ya kalau bagi saya ya karena apa? karena mungkin bisa dari, dari kendala barang yang lebih dari dimensi atau lebih dari beratnya karena kita bisa membawa lebih dari satu barang ya kadang-kadang kita dapat orderan satu barang aja ada yang barangnya gede Ada yang barangnya berat nah, Kalau kita menemui kendala seperti itu kadang-kadang Ya gimana lagi ya kadang-kadang teman-teman Kita menemui customer yang model-model bilangnya gini Pak biasanya driver sebelumnya bisa Nah itulah itu yang jadi kebiasaan atau jawaban sakti dari si customer ya Biasanya driver sebelumnya bisa pak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 ya gimana lagi rugi ya rugi kita barangnya juga bawanya susah bawa satu aja kita udah menuhi jalan ya apalagi masuk jalan-jalan kampung gitu nah untuk teman-teman gimana dengan adanya gusen multi delivery ini menurut teman-teman apakah ini menguntungkan atau justru merugikan driver silahkan komen di kolom komentar ya teman-temannya ya oke segitu dulu informasi mengenai gusen multi delivery semoga informasi ini bermanfaat Terima kasih yang telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap sehat, tetap selamat, tetap semangat. Salam satu aspal.